Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1-24 dari 26 film India versi Fans Bollywood. Sekarang saatnya kita bahas posisi 25-26. 25, Panga, 2020. Panga adalah kisah roller coaster emosional tentang wanita kelas menengah India yang merupakan juara dunia kabadi. Film ini menceritakan tentang kemenangannya dan perjuangannya dalam mengatasi stereotip. Dalam hidupnya, ia dihadapi dua konflik antara harus memenuhi tanggung jawabnya untuk keluarga dan kecintaannya akan olahraga. 26. Mrs. Serial Killer, 2020 Kamu suka film yang berbau kriminal? Film ini mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kamu. Mrs. Serial Killer dirilis pada tahun 2020, dan disutradarai oleh Sirish Kunder. Produser film ini merupakan istri dari sutradara, Farhan. Plotnya cukup seru. Film ini mengisahkan tentang seorang istri yang mencoba untuk membuktikan bahwa suaminya tidak bersalah. Suaminya telah ditangkap karena kasus pembunuhan. Nah itu dia rekomendasi film India terbaik dan terpopuler yang harus ditonton pecinta film Bollywood. Sekian video tentang 26 film India versi fans Bollywood ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.